Dia nggak mau. Dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini, produsen pesawat Air Force-nya Amerika. Dan Presiden uh, Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa, kan? Ini video sekaligus tantangan buat uh, Jam Anurati Mansur alias Yusuf Mansur. Untuk kali ini saja saya ingin membuktikan kata-katanya. Di sini tertangkap sebuah pernyataan dari Yusuf Mansur mengatakan bertemu dengan Wakil Produsen Pesawat bertemu dengan Wakil Produsen Pesawat tentu ada nama orang di sana gitu tolong untuk dikonfirmasi dengan menyebut nama orang tersebut dan seharusnya pihak media bisa mengkonfirmasi ini dong dan kalau memang seorang bisa masuk memang berkata jujur harusnya dengan mudah untuk mengkonfirmasi itu menyebut nama orang itu gitu menyebut nama orang tersebut gak usah lagi beralasan dirahasiakan itu, itu, itu, itu tidak tidak, tidak logis kalau menurut saya gitu. tidak logis karena ya ini cuma produsen pesawat gitu bukan apa ya bukan kelas intelijen atau apa gitu ini kalau menurut saya orang yang kolot ya yang tidak paham dengan dunia seperti itu. tapi sepertinya kalau untuk sekedar mengkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar terjadi apa enggak harusnya bisa dong bisa dikonfirmasi dong namanya gitu bisa disebut dong namanya gitu. biar semua jelas dan clear gitu kalau memang tidak bisa juga dikonfirmasi tidak bisa juga menyebut nama wakil produsen dari pesawat tersebut dengan alasan babi bunina nino lagi ya ya sudahlah berarti memang memang betul apa yang orang-orang uh, tuduhkan selama ini gitu bahwa memang halu gitu berarti betul apa kata para netizen selama ini ya kebanyakan halu gitu tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa halu di sini tidak sekedar sekedar halu ya ini ini dia dia bercerita di depan orang banyak gitu tentu ini ada tujuannya untuk menarik menarik menarik Perhatian untuk untuk membuat orang tertarik gitu. Oke okay, teman-teman, kita mulai simak videonya bersama. Nah, rekening memang diniatin buat pada pergi haji. pindahin situ dulu, pindahin situ dulu. nanti kita beliin, kita belanjain, bagai okay, itu. Pengalaman saya duduk sama bule ya yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu, enggak nggak banyak, dikit. Uh, mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa? Gitu, yang mau duduk sama kita siapa? Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa? Gitu, yang mau duduk sama kita siapa? Dan saya jawab, Yusuf Mansur, gitu kan? <laughs> kan kita mau berangkat nih mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing ke Amerika, kemudian kita mau ke Rusia, keliling, keliling nih bukan Tausia nih, mau beli pesawat, bukan main, mau keren banget tuh Ustaz, ya. dia keliling, bukan Tausia nih mau beli pesawat gitu. Sekali lagi saya minta sebutkan nama orang tadi gitu, cuma sesimpel itu untuk membuktikan ini ini, kalau menurut saya. Ini benar-benar real, ya. Harus harus dibuktikan, ya. Kalau ini karena ini, ini, ini sederhana sekali, ya. Tinggal menyebutkan saja nama gitu, seperti yang saya bilang tadi. Ini dia bilang, apa namanya, uh, dia keliling gitu, keliling. Nanti selanjutnya dia akan bilang dia bertemu dengan wakil produsen pesawat teman-teman. Sekali lagi, saya tantang pihak Jam Anuratif Mansur, alias Yesus Mansur, untuk menyebutkan nama orang tersebut, apakah bisa atau tidak gitu nanti semua akan, akan terklarifikasi kalau memang betul-betul bisa disebut gitu kita tinggal riset bisa mungkin kita searching di, di google teman-teman oke ya kita lanjut bener ribu aneh ya, dahulah eh Perhatikan, ya, mereka bertanya kepada saya kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka kami itu berarti saya mewakili anda semua siapa bener ribu ya, dahulah eh Selesai olah yang Allah perhatikan mereka bertanya kepada saya kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka kami itu berarti saya mewakili anda semua siapa dia? kita mau tahu mana riwayatnya bisnisnya apaan? dia pengalaman di urusan pesawat gitu? lah kan saya bisa jawab gue ngenalin apaan? saya bilang tuh sama dia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 subhanallah dan saya bukan cuma mau lihat loh enggak mau foto di sana, <laughs> <laughs> enak loh mau <laughs> <Mulu> foto mau <laughs> bergaya. <Munggu> <laughs> ibu bapak yang diramati Allah ya, kata si perusahaan ini gimana kalau pakai perusahaan kami jadi posat seolah-olah ada perusahaan kita saya bilang, ah, kalau itu membohong. bohong pada sini-sini saya ngetikin saya bilang gitu saya yang ketikin aja, mana emailnya, kirim ke saya Dikirim waktu emailnya, ke sini loh alamat ngirim email Tau gak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi If you wanna know about me, just googling Type Yusuf Mansur, you will find out who am I Oh, keren Kalian percaya kayak gitu Memang luar biasa orang ini. Memang luar biasa orang ini. Makanya, saya bilang ke kalian ya, yang, yang mengatakan bosan atau apa itu, itu terserah gitu. Yang jelas, <laughs> saya bilang, selama Yusuf Mansur tidak menunjukkan nitikat untuk bertanggung jawab, bukan, bukan masalah, kemarin bilang menang di pengadilan atau apa, itu bukan menang ya teman-teman. Saya, saya tegaskan di sini itu bukan menang di pengadilan, itu NO. Statusnya itu NO. Dan ini kritikan juga untuk, untuk, untuk kritikan atau masukan lah untuk, ini masukan untuk e, pengacara dari para korban tolong untuk lebih serius lagi dalam menangani kasus ini gitu tolong, tolong untuk lebih serius lagi dalam dalam hal mengumpulkan bukti-bukti tolong lebih serius lagi kawan karena karena ini media media atau apapun itu memberitakan ini seolah-olah mereka menang gitu padahal ini statusnya NO NO orang-orang orang di luar sana masyarakat kita kebanyakan tidak tidak begitu paham gitu dengan NO gitu dengan dengan istilah NO NO itu kalau buat teman-teman tahu artinya tidak, buktinya itu ada ada cacat formil teman-teman Kurang, kurang buktinya itu kurang ada beberapa hal yang yang luput gitu Seharusnya di sini e, pengacara Dari atau advokat dari para korban ini benar-benar Detail mengumpulkan e, Apa namanya Semua itu gitu Jadi Benar-benar hakim itu bisa menerima itu gitu dan persidangan bisa berjalan dengan lancar teman-teman Jadi itu setegaskan bisnis sponsor tidak menang Tapi Sifatnya NO Dan itu bisa dilakukan gugatan kembali teman-teman Clear ya? Jangan, jangan sampai lagi <laughs> framing bahwa Yusuf Mansur menang seolah-olah korban ini mengadang-adat tidak mungkin korban yang yang notabene mereka ini orang-orang orang menengah ke bawah gitu yang yang tidak punya power untuk melakukan itu gitu gimana ceritanya para TKW sanggup untuk melakukan itu padahal mereka semua ini dulunya sayang dengan Yusuf Mansur gitu. kalau mereka tidak dirugikan tidak mungkin mereka melakukan ini teman-teman jadi jangan pernah berpikir bahwa seolah kami ini ingin menjatuhkan Yusuf Mansur demi Allah tidak teman-teman tidak, kalau saja saya sering bilang kalau saja Yesus Mansur dari awal mau duduk bersama menyelesaikan ini, tidak akan ada terjadi kehebohan seperti ini, tidak akan tidak akan muncul video-video yang saya butuh duit satu triliun lah apalah tidak akan muncul mungkin muncul video-video seperti itu gitu. Saya tidak tahu juga siapa yang pertama kali memviralkan gitu. Bagaimana teman-teman kita mau menyikapi ini? Kalau misalkan kita mau diamkan terus bagaimana nasib dari para korban gitu? mungkin ada korban yang yang sudah menerima itu tapi kan tidak juga kita terus berpatokan di situ karena ada korban yang yang menangis dengan itu teman-teman yang menangis dengan uang-uang itu teman-teman yang menangis dengan hak mereka untuk segera dikembalikan teman-teman kalau hanya sekedar di pengadilan lalu kita bilang benar-salah tidak seperti itu caranya bukan-bukan begitu cara mainnya teman soalnya ini juga hukum perdata kasus perdata gitu memang agak sulit dan rumit ribet apalagi Pihak zaman Nur tidak mau bekerja sama, tidak mau mengurus ini secara kekeluargaan. Yang kalau kita dengar di pernyataan-pernyataan dia di lalu, dia memberikan ini, memotivasi orang untuk memberi ini, itu. Dimana sekarang itu? Dimana sekarang bukti dari perkataan itu? Dimana sekarang bukti dari perkataan Yesus Masur mengenai sedekah nol rupiah, kosongkan rekening, apa segala macam? Gitu? Dimana? Yang bahkan ketika dia ke kemalingan, dia bilang diikhlaskan saja. Kok memberi mengganti rugi duit orang yang cuma ratusan juta dia nggak bisa gitu harus melalui persidangan segala macam kan kalau menurut saya ini bukan bukan seorang Yusuf Mansur yang dulu sangat gencar berkor-kor mengenai memberi dan berbagi gitu teman-teman oke kita lanjut lu googling aja lo ketik Yusuf Mansur lo enter deh lu bakal tahu siapa gue kalau kurang gue bilang pantengin antai PJM Nulis bahasa Inggris pakai bahasa petawi, betul. Saya bilang kalau kurang, kalau anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, I hear, I listen, I hear that you have been here for two months. It means you are here tomorrow morning at five. Just watch and take. Ada a handsome guy, saya bilang. <laughs> eh, Ngapa? pe jarang-jarang nulis surat bisnis modelnya begini buat beli pesawat lagi ternyata dia respect dengan kejujuran saya ya yes, salam bule bos bule memang begini guys dia respect dengan kejujuran saya bos saya jujur nggak punya duit ya ya ya ya i told them i told him i have no money but i have big big big big big big in indonesia big network kenapa saya suruh dia buka googling ente tahu jumlah jumlah netter ane berapa tau di wisatati aja 8 setengah juta di wisatati to di wisatati itu 8 setengah juta apa artinya 8 setengah juta kalau masing-masing 1 juta <tuh> apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen data yang lain-lain gitu loh, loh itu luar biasa loh 14 million people 14 million people every morning, Tommy. Tommy, 14 juta orang melihat saya tiap hari. Alal apel, naik turunnya sekitar 10, 14 juta tiap hari. Jadi tahu ya, seberapa masyur saya tahu ya Paham, ya. Dari sini harusnya kita bisa menangkap. Di sini masuk sadar betul, 4 14 million people. Dari sini Yusuf Mansur sadar betul akan kekuatan masa. Sadar betul akan kekuatan orang. Gitu. Sadar betul akan orang-orang yang menyaksikan dia. Yang pantengin dia, dia sadar betul. Sadar betul akan orang-orang yang following dia. Yang follow dia, dia sadar betul. Dari pernyataan ini. Teman-teman, kita, kita buka mata kita gitu. Buka, kita buka mata kita gitu. Dan ini kepada kalian juga pengikut Yusuf Mansur yang... Jadi saya membagi pengikut Yusuf Mansur itu ya. Ada yang memang murni mengikuti Yusuf Mansur karena ceramahnya, ada yang mengikuti Yusuf Mansur karena kepentingan. Kalau itu saya sudah tidak saya sudah no comment. saya sudah enggak tangan. Ini saya, saya saya khususkan kepada pengikut Yusuf Mansur yang memang murni mengikuti Yusuf Mansur karena ceramah-ceramah dia. Kepada kalian, lihatlah ini. Yusuf Mansur sadar betul gitu. Sadar betul akan pengikutnya. Jadi dia tahu betul targetnya gitu. Mengumpulkan duit-duit dari orang-orang ini gitu, teman-teman. Maka saya bilang, saya tantang itu. Di situ Yusmanson mengatakan uh, apa namanya bertemu dengan wakil produsen pesawat tersebut gitu. Satu itu saja untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan semua pernyataan ini teman-teman. Kalau satu itu saja dia tidak bisa menyebutkan namanya. Maka bagaimana kita kita bisa percaya dengan semua pernyataan dia tentang pesawat tersebut gitu. Di mana dia berbicara di satu forum, di mana orang-orang di situ ada orang banyak gitu teman-teman. Bagi saya tidak ada toleransi buat itu gitu. Tidak ada toleransi buat itu untuk kita mengatakan dia hanya bercanda, tidak bisa teman-teman Ini seorang tokoh besar, publik figur yang berbicara di depan orang banyak teman-teman Mempengaruhi orang banyak, itu itu sudah pasti gitu Jadi apa, apapun yang dia katakan, harus dibuktikan kebenarannya gitu Mau ini video lama, video sekarang, harus terkonfirmasi Tidak tidak tidak berlaku itu, tidak berlaku istilah ini video lama, video lama tidak tidak berlaku Justru harus dibuktikan Kalau enggak ya ya harus klarifikasi dong Pernyataan itu maksudnya buat apa gitu tidak bisa kemudian karena ini video lama, lantas kemudian itu menjadi halal tidak juga seperti itu teman-teman. Jangan dibalik-balik cara berpikirnya jangan dibalik-balik karena ini masih relate dengan hari ini, masih Yesus Mastri masih ada hari ini gitu. Dan semua pernyataannya akan bisa dibuktikan gitu. Kalau memang satu nama itu saja sulit dia sebutkan, bagaimana kita mau percaya yang lain gitu? Karena terus terang saja teman-teman, perkataan-perkataan ini, pernyataan-pernyataan ini tentu ada tujuannya gitu. Karena dia menyatakan ini di depan orang banyak gitu, apalagi, apalagi kalau untuk kalau bukan untuk menarik perhatian teman-teman. Jadi tolong dipahami itu gitu. Selama ini kami membuat video-video seperti ini untuk menyadarkan kalian gitu, menyadarkan kita semua gitu bahwa contoh dari sebuah hal di mana kita harus lebih detail dalam memperhatikan orang berbicara, gitu. di mana kita harus lebih berhati-hati dalam dalam mempercayakan harta kita kepada orang lain. Gitu. Saya tidak sedang mau menuduh Yusuf Mansur apalah segala macam, tapi ini bukti teman-teman, bukti bahwa kita harus harus apa ya? Harus berupaya untuk membuktikan perkataan orang tersebut Baru kita kemudian bisa ikut ke dalamnya Jangan kita hanya sekedar percaya dan cinta saja Sementara kita tidak berusaha untuk meriset, untuk men-searching segala macam Untuk membuktikan pernyataan ini gitu. Jadi ke depan teman-teman ketika bertemu dengan orang-orang yang Semacam itu gitu Tolong hal itu dilakukan gitu Buktikan dulu gitu Apalagi ketika dia berbicara indah gitu Terlalu indah bahasanya gitu Maka teman-teman di situ harus mulai menaruh satu perasaan curiga gitu jadi apa sih mau bilang? Bahwa berhati-hatilah untuk kedepannya. Gitu. Berhati-hatilah untuk kedepannya. Hati-hati dengan perkataan orang yang terlalu nikmat, yang terlalu seolah-olah kita begitu masuk langsung bisa terbang ke awan gitu. Kenyataannya hari ini teman-teman terlalu banyak kasus gitu. Harusnya kita bisa berpikir bahwa mau seberapa Yusuf Mansur menang di pengadilan, yang menjadi kenyataan adalah terlalu banyak orang yang tersangkut masalah dengan dia. Terlalu banyak orang yang mengaku merasa dirugikan karena dia jangan jangan terfokus kepada berapa kali e, Yusuf Mansur pihak Yusuf Mansur menang di pengadilan walaupun itu bukan menang ya itu NO jangan terfokus di situ kalau bagi saya adalah kenapa dengan selama ini yang dia citrakan kenapa lalu hari ini begitu banyak masalah kondotel Vidi, patungan Hotel City patungan Tabung Tanah Paytrain karyawan Paytrain dan membernya teman-teman terus di dalamnya ada program e, Umroh Merdeka belum lagi tambang batubara Jabal Nur JBN terlalu banyak teman-teman terlalu banyak untuk kemudian kita melupakan itu gitu Menge mengesampingkan itu gitu kemarin pengacara jismoser berkor-koriusmoser menang empat kali empat kali hey empat kali empat kali dia dituntut teman-teman itu harusnya menjadi menjadi menjadi apa namanya hal yang kita garis bawahi teman-teman bukan kemudian kita fokus ke kasus yang di N NO itu tadi kita lanjut sedikit lagi ntar betul ngece dulu sombongnya loh, memang betul akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa di, uh, apa itu uh, nah, ini dia jarang makan enaknya jadi, lu poh, hotelnya ini alah, di selain tuh apa dah mulia hmm. lain yang bukan tau bezo inget banget oh, di di hotel mulia Subhanallah, pertanyaan pertama sama dia, tau nggak apa yang saya ajukan pertanyaan pertama? Ini siapa yang bayar? Oh, siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang Noah. Luar biasa ibu bapak yang nama tobot. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya. Saya udah lama nggak pernah ngeliat orang punya mimpi lagi di negeri Anda itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngelihat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Terbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang. Apa? Ya itu teman-teman. Jus Mansur jelas-jelas mengatakan bahwa dia bertemu dengan uh, wakil produsen pesawat tersebut ya. Sekali lagi saya nyatakan untuk terakhir bahwa kalau Yusuf Mansur mau dikatakan bahwa perkataan ini benar harusnya bisa mengkonfirmasi atau bisa menyebutkan nama tersebut biar kita bisa konfirmasi entah kita searching di Google atau bagaimana Sekali lagi saya katakan ini tantangan buat pihak Yusuf Mansur atau zaman Perhati Mansur yang melihat video ini silahkan disebutkan nama dari uh, wakil produsen pesawat tersebut siapa namanya gitu biar kita bisa konfirmasi kebenaran dari cerita ini dan Biar media-media pun yang mau menulis berita tentang ini ya bisa gitu. Dan saya akan percaya semua pernyataan dari Yusuf Mansur dalam video ini kalau dia bisa sebutkan saja nama dari wakil produsen pesawat tersebut. Tapi kalau misalkan itu kemudian menjadi oh, dia tidak bisa sebutkan nama itu dengan berbagai alasan yang, yang kita tidak bisa jangkau ya mau bagaimana lagi berarti kan ya jangan paksa kami untuk kemudian mau percaya dengan cerita-cerita ini gitu. Dan jangan salahkan kami kalau kita mau bilang bahwa ini hanyalah omong kosong dan karangan belaka. Kalau kata netizen, halo.